Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua salam sejahtera salam dari Indonesia Brunei Singapura dan Indonesia. Okey, sem jumpa kita lagi kali, -kali ni video keempat. Video keempat ni kita nak bincangkan pasal news Kanada yang telah pun berlaku. I think Wednesday March 7 ada dua news Kanada, USD 9:15 pm, GDP non-farm employment change dan juga 9:30 pm Kanada Kanada trade balance and then 11 pm news yang agak penting BOC rate statement ha, dan juga overnight rate. So kalau kita tengok dekat chat kita kita chat, kita buka major pair iaitu USD Kanada M15 so masa news berlaku tu lebih kurang something dekat here and then price naik atas laju and then tiba-tiba turun ke bawah so what will happen? apa yang berlaku kat sini ialah, kita ada satu setup yang sangat cantik setup yang biasa berlaku, setup yang jarang orang nampak setup yang quite quite very very simple kalau price naik ke atas, kita selalu look to the left, look to the left, look to the left, to the left ok So apa yang kita ada? Kalau kita look to the live kita ada something shadows ni, satu shadows ni. Okay, kalau kita tandakan satu line kat sini. So inilah QM shadow. Saya tandakan ni sebagai QM shadow eh? Ada high, low, dia buat high high and then dia turun ke bawah in a very small small pattern. And then you patikan shadow dia ni. Shadow yang ni tinggi sikit saja berbanding shadow sini which is this QM levels ni sangat-sangat fresh. So kita tandakan satu line dan juga satu kotak alright and then apa lagi kita nampak kita ada satu fake up di sini you nampak ni resistant resistant this is resistance resistant yang sama level betul tak so kita ada R1 R2 R3 saya tukar kepada time frame yang lebih kecil supaya senang sikit saya nak lukis kita tukar kepada M5 alright so this is your QM level saya tandakan this is your QM level which is very very very fresh QM level QM level yang berbentuk shadow saya jadi kan sebab ini adalah dia punya high high high low high high and then dekat sini dia masih fresh the price lower low tandakan dia exactly sama dengan open ataupun dekat sini saya tandakan alright and then patikan di sini game level kita kukuh ataupun berkebarang kalian akan jadi jika kita ada setup fade eh? out kita ada setup fade out kombinasi dengan uh, apa, apa pun manipulation yang dibuat oleh big trader maka kebarang kalian adalah sangat cantik untuk setup kita kan jadi so di sini kita ada res resistance yang sama level 1, 2 dan 3 lebih kurang sama level Selesai so, tandakan sini sebagai aruan This is kita punya R1 Ok, Resistance 1 Di sini kita punya R2 Resistor 2 And di sini lebih kurang, kita tandakan sebagai R3 resistor 3 So, dia dah jadi setup fake up So, kita dah belajar banyak kali bahawa bila you ada setup fake up Kita kena cari QM level yang fresh di atas saya lukis balik saya letak breakout kita satu dua dan katakan tu ada R1 di sini R2 ok and then price buat R3 so jaga-jaga bila ada R1 R2 R3 apa yang kita buat kita looking for QM level yang fresh di atas sedikit daripada R1 so let's suppose kita ada QM level kat sini saya, saya naikkan sikit lagi sikit supaya senang nak Okey. and then kita ada QM level yang fresh di sini, maksudnya belum pernah disentuh Okey. so di sini kita tandakan kita punya QM level, this is our QM level, saya tandakan dengan anak panah this is our fresh QM level so bawah ni ada R1, R2 R1, R2, so biasanya biasanya price akan naik ke atas pergi dekat QM level and then, fresh turun ke bawah ok so ini yang berlaku pada USD Kanada M5 M15 kalau awak tengok kita ada R1 R2 R3 kita ada QM level yang fresh dekat sini which is very very nice ok <coughs> and then price naik atas gagal close daripada atas shadows ni. stop loss kita pun kecil saja. and then dekat mana kita nak TP ok TP kita adalah di bawah sini tempat price naik dia naik dekat atas sini and then dia akan turun bawah balik di bawah sini pun you boleh tipikan you punya uh, position kalau you sell All right sebab selalunya price uh, big trader biasa bila mereka buat manipulate macam ni bila mereka buat manipulation dan dispose dia orang sell kat sini maka dia orang akan buang dia punya order sell ataupun dia orang take profit di bawah sini sedikit saja okey tapi untuk lebih selamat di sini pun sudah Memadai. So, I think it's quite good uh, risk versus reward. Risk dalam, let's suppose 5 pips, 10 pips, you take and then you can get around 100 pips. Satu di sepuluh, sepuluh. Hingga bertemu kembali video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.